Tangga berapa Wah, belas puluh, berarti Masih Masih mana -mana, Oh, ya Pak umamu, Tulan, ya. Iya, kalau mampir. Jule, Masih, ya, eh, makasih. Ya Bude, hati ya. <tuk> hati-hati, makasih ya ya masuk-masuk bisa apa? dengar saya nggak? masuk masuk maju sis hati-hati, Ya, ya, dati. Ya, ya, dati. Ya, ya. Ya, ya.